Selamat datang di berita MotoGP kembali Pembalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo sudah terancam hukuman meski MotoGP 2020 baru akan dimulai pada tanggal 19 Juli di sirkuit Jerez Spanyol Federasi Sepeda Motor Internasional atau biasa disebut FIM. Tanpa menyebut nama pembalap, menyatakan dua pembalap terancam mendapat hukuman karena dugaan pelanggaran penggunaan mesin yang digunakan saat melakoni latihan tes. Kedua pembalap itu akan menghadiri rapat pembelaan jelang balapan MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez pada tanggal 19 Juli mendatang. Sejumlah media ternama termasuk GP1 mengabarkan salah satu pembalap yang dimaksud film adalah Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis itu sempat menjalani tes privat menggunakan sepeda motor Yamaha R1 di sirkuit Paul Richard Francis pada pertengahan Juni lalu. Sementara R1 yang ditunggangi Fabio Quartararo saat menjalani tes diklaim memiliki kesamaan spek dengan Yamaha M1 milik Yamaha di MotoGP. Dalam keterangan resmi FIM, sang pembalap yang melakukan tes dianggap melakukan pelanggaran pasal 1.15.1c terkait mesin yang boleh digunakan pembalap saat menjalani latihan atau tes di luar tes resmi MotoGP. Quartararo juga dipastikan tidak akan mendapat hukuman berat jika terbukti bersalah sebagai contoh Remy Gardner mendapat hukuman larangan tampil di latihan bebas pertama Grand Prix Jerman 2016 karena melanggar peraturan tes Quartarol sendiri akan menjalani musim terakhir bersama Petronas Yamaha di MotoGP 2020 musim depan pembalap berjukan El Diablo itu dipercaya tampil bersama tim pabrikan Yamaha menggantikan Valentino Rossi Mari kita persiapkan dan saksikan gelaran MotoGP paling besar dan paling seru dan paling kita tunggu-tunggu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di sirkuit Jerez Spanyol Oke okay guys Jangan lupa subscribe dan tonton terus berita-berita terupdate tentang MotoGP dan Live Race Streaming MotoGP hanya di channel ini. Salam MotoGP Mania